Oke kali ini kita baru review bumbu bunda beras sehat <klihat> batuk guys beras sehat untuk bayi <klihat> ini untuk empasi ya guys ya empasi ini juga buat anak aku beras sehat bahan organik beras putih bete susu kira-kira bagaimana rasanya nanti tunggu saja review selanjutnya saat anak saya sudah makan ya guys ini produk Indonesia kita lihat dalamnya seperti apa seperti ini guys seperti ini guys dalamnya guys ini beras ya guys ini beras ya teman-teman Hmm. Oke, untuk bunda yang mau empasi anaknya, bolehlah beli ini dicoba. Oke, bye-bye.